Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wala khawla la kuwata illa billahi lalihil azim Rabbis rahi sadri wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqa'u qa'li Allahumma rizukna ilmah Wa rizukna fahma. fahmah Allahumma min dulumatil waham Wa akrimna binuril faham Allah fta'alayna Abu'aba rahmatik Wa ansur alayna khaza'ina ulumik Bir rahmatika ya rahamar rahimin. Kusholli <coughs> wa usallim 'ala nabiyil karim wa ali baitihi at-thahirin wa ashabihi al-khairin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ilayum din. ya احبائي السلام عليكم ورحمه الله Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan gajian tafsir sufistik surat al-fatihah ya masih untuk melengkapi pembahasan tentang Hamhamdalah kita akan lengkapi pada malam hari ini dan dengan izin Allah Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada halaman yang ke-11 membahas tentang Rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'alalazik robbil alamin ya. Nanti kita baca sedikit, nanti pembahasannya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. al wa al-Sayyid wal-Alamun, ya, wa jama' alamin, alal wal fa -huwa malikul wa rusum, wa ويدل اسم الرب أيضا على تربية الخلق فهو مربي النفوس العابدين بالتعيد ومربي قلوب الطالبين بالتسديد ومربي أرواح العارفين بالتوحيد وهو مربي الأسباب وجود النعم ومربي الأرواح بشهود الكرام yeah. ويدل اسم الرب أيضاً على إصلاحه لأمور إباده من ربيت العديم عربح فهو مسلح أمور الزاهدين بجميل رعايته ومسلح أمور العابدين بحسن كفايته ومسلح أمور الواجدين بقديم إنائته أسلح أمور غوم فاستغنوا بعطائه وأسلح أمور آخرين فاشتاقوا للقائه وسالث أسلح للقائه Uh, nanti penjelasan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang disyaratkan dalam ayat Rabbil Alamin detailnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Tapi di sini mengisyaratkan ini pentingnya kemarin kita bahas makom ya ada makom ul arifin ada makom az ada maqamul abidin. Nah, di sini ternyata diisyaratkan oleh mu'alif oleh penulis di sini. Abidin, zahidin dan arifin di sini. Yang masing-masing tauhidnya berbeda. Kemarin sudah anda jelaskan ya. Bagaimana Ibnu Sina itu masih di belum dihapus tulisannya menjelaskan tentang maqam ala arifin dan membedakan arif, abid, zahid ini masing-masing berbeda. Ya. Saya sudah jelaskan ya nanti bisa dirujuk lagi kalau memang ada yang lupa peperbedaan antara Arif, Zahid, dan Abid <tuh> ya. Dan menurut Imam Fahrul Rozi, Imam Fakhrul Rozi ini nggak gampang muci orang <tuh> Dan nggak gampang menerima sebuah penjelasan Hipotesa nggak langsung bisa diterima oleh beliau beliau Teliti lagi dibaca lagi itu. Sampai terkenal julukannya Imam Fakhrul Rozi itu Imamul Imam Mulmusak orang Imam orang-orang yang meragukan. Jadi, kalau orang suka dikit-dikit ngeragukan, dikit dikit meragukan, Itu Jangan-jangan muridnya Imam Fahrur Rozi, sampai dikenal dia ya dengan sebutan Imam Mulmusak Nah, tapi Imam Fahrur Rozi, ketika mendengar Ibnu Sina menjelaskan, mendefinisikan siapa orang arif di situ dan membagi di situ, ada tiga klasifikasi, ada tiga pembagian, ada abid. Ada Zahid dan ada Arif ya. Ya, Saya ulangi sedikit di sini Ketika Ibnu Sina mendefinisikan ketiga kelompok tadi Imam Farul Rozi menguji luar biasa Dibilang ini definisi yang paling keren kata dia. Ini paling komplit Luar biasa ini Saya belum menemukan orang yang bisa menjelaskan tentang siapa Arif Lebih bagus daripada Ibnu Sina Kurang lebih kata Imam Farul Rozi <tuh> Nah di situ Ibnu Ibn Sina menjelaskan siapa zahid itu al-murid an mata'id ya bismi zahid. Kalau zahid dia sengaja meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Yeah. Yeah. menjauhi dunia. Zuhud hidupnya. Itu namanya zahid. Tapi kalau abid Ya, abid di bawahnya wal muadib ala fi'lil ibadat min al qiyam wa shiyam wa nahwa huma yakhussu bismillah abid kalau abid urusannya apa banyak ini badan pada aja salat puasa dan lain sebagainya itu apa namanya abid jadi urusannya dia memperbanyak ibadah salat puasa dan seterusnya ya nah yang ketiga ini yang ketiga, Wal-Mutasarrif fikrihi Kemarin anak sudah kita bahas. Wal-Mutasarrif fikrihi ila kutsil jabarut mustadiman li syuruki nuril hakfi sirri ya khusus bismillah Arif. Arif, dia jenjang yang paling tinggi. Perjalanan menuju Allah, puncak perjalanan itu disebut dengan Arif orangnya. Nah, siapa itu Al-Arif ya? Dia orang yang memfokuskan pikirannya, ya menuju alam jabarut, menuju alam rohani alam jabarut alam yang tertinggi dalam perjalanan spiritual alam jabarut, ya. Kemudian apa? Mustadi menlisuruki nurul dalam perjalanannya itu dia dibimbing oleh cahaya sehingga nggak salah, nggak salah dia. Kenapa? Dalam perjalanannya dalam suluknya karena ada nur akal akal ini dari Allah. Karena itu akal itu adalah sifatnya bukan jasmani. Kalau ditanya sumber akal dari mana? Di mana? Letaknya akal. Ada, gitu. Karena itu bersumber dari Allah, dari fitrahnya Allah, akal itu. Dan kemarin kan kita sudah sepakat bahwa suluk ilallah, tasawuf, mustahil tanpa bimbingan akal. Ini yang membedakan banyak tasawuf dengan tarikat tarekat tasawuf. Ada namanya, saya menyebutnya tasawuf nekat. Yaitu tasawuf tanpa bimbingan akal. Apa yang terjadi? Persis seperti cerita Rumi, ketika dikatakan ada suatu daerah di India, gak pernah tahu tentang gajah. Gajah dibawa malam-malam. Setiap orang memegang bagian tertentu dari gajah, kemudian menyampaikan penilaiannya. Ya, pas megang telinganya, dipikir gajah itu seperti kipas. Yang megang... Bagian pundanya, bagian apa namanya Punggungnya dibikin seperti dipan lah Yang megang bagian apa Kakinya dianggap seperti Seperti tiang Dan seterusnya lah Masing-masing punya gambaran yang berbeda Tentang gajah Kenapa kenapa masalahnya? Karena tidak ada fikir Karena tidak ada cahaya waktu itu Andai kan waktu itu ada cahaya Selesai masalahnya nah, Cahaya menuju Allah itu adalah fikir Atau suluk menuju Allah itu tanpa akal Ya bisa ya Karena di awal itu sudah dibimbing Ini larang-larangannya Ini pantang-pantangannya Terus ini jalan yang terdekat Siapa yang bisa menilai itu? Kan akal itu pekerjaannya Termasuk dalam me me apa nam, mengikuti mursyid Siapa yang harus inti ikutin Siapa yang inti, yang inti harus jadikan sebagai mursyid Itu kan akal yang menentukan Bagaimana inti menjadikan seorang mursyid Padahal dia sendiri buta oke benar menontonin ente dia diri buta mursyid belum wusul ilallah dia sendiri masih meraba-raba ngajak ente namanya mursyid nekat ente yang lebih keliru juga ngikuti ngapain ente mau dibimbing oleh orang yang buta kan gitu ya bik satu libu wal matlub dua-duanya lemah Ya kan Afaman yahdi ilal haq ahaku ayus ayta ba aman la yihdi illa yuhda famalakum kumun kata alquran gitu Orang yang mau membimbing kepada kebenaran dia sendiri sudah sampai. Orang kalau nggak pernah sampai Jakarta, bagaimana ngajak mau menuju Jakarta? Apalagi berjalan menuju Allah ini, dulu mat, dua kegelapan demi kegelapan demi untuk tumpukan kegelapan, ya sangking, ya sangking gelapnya. Nah, fibaharin luji ibaratkan Alquran seperti lautan yang sangat dalam. Kalau itu sudah masuk ke lautan itu, it lam Inti keluarkan inti tangan inti sendiri ini nggak bisa lihat karena betapa gelapnya. Nah, perjalanan menuju Allah ini banyak rintangan yang luar biasa. Well lebih khusus lagi suluk ya jalan mahabbah ini. Syair hobi kita nyebutnya Jalan menuju Allah ini syair hobi Jalan cinta Luar biasa cobaannya ya. Setiap tahunnya ibaratnya Seribu orang daftar Tapi terbuka yang diterima cuma satu orang Pintu itu hanya terbuka Untuk satu orang, bayangkan berarti yang Lain itu 999 99. itu Ngantri tahun depan lagi Terbuka lagi satu Nah Tayib. Nah, jadi eh, saya tidak ulangi lagi ya bahwa eh, suluk ilallah itu kendaraan utamanya adalah akal. Ya, kalau nggak ada akal, gimana orang akan usul kepada Allah? Jasmani bergerak apa yang menggerakkan jasmani ini akal manusia? Nah Taip. Nah sekarang kita untuk melengkapi bahasan tentang hamdalah ya, Saya mulai dengan uh, sebuah doa Sudah dibagi itu doanya ya. Coba doanya itu diperhatikan Yang antum pegang itu Coba Kang Arief antun baca Bismillahirrahmanirrahim Ya man al-kharal jemil Wasatra kumbih Ya man la yu'akhid Bil jalirati Walam yahtik As-sitra Ya azim al-afi ya hasanata jawus Ya wasama ya Basatri adani bil rahmat Ya sahiba kulli najwa Nah. ya nah. kenapa kita mulai dengan doa ini. Ya. Ini saya baru dapat dari ini di doa ini saya dalam tadi mutlaah. Gak tau mungkin ada sebagian antum sudah kenal doa ini. Alakulihal, ini doa, doa yang sangat agung sekali. Dari Hazanah malaikat Jibril nanti diceritakan dalam sebab burutnya doa ini turun membawa doa ini menghadiahkan doa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. <tuh> dan itu banyak fadilah-fadilah yang luar biasa. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan ada kaitannya dengan hamdalah, ada ikatan kaitannya dengan al-Fatihah. Ya. Menurut saya apa yang ada dalam al-Fatihah itu inti-intinya itu diisyaratkan dalam doa ini. Misalnya sangat lembut sekali latif jidan ya dalam doa ini ketika diawali dengan ungkapan apa? Yaman ad adharal jamil wa haizat yang selalu menampakkan keindahan. Wa sataral Hal-hal yang buruk itu disembunyikan. Hakikatnya zat Allah itu jamil. Ya. Zat yang dia sifat utamanya adalah jamil tidak mungkin memproduksi selain apa? Jamal. Yang keluar dari jamil apa? Pasti jamal, keindahan. Sesuatu yang indah pasti melahirkan apa? Keindahan. Allah itu zatnya jamil Tidak keluar dari Allah kecuali apa keindahan Ketidakindahan itu adalah hal yang sifatnya kontra dari zatnya Allah Itu pengecoluan itu hal yang luar biasa kalau Allah sampai tidak mengeluarkan keindahan Karena zatnya adalah jamil Nah ini ini saja nggak banyak orang faham orang seling, apa sering menganggap Gusti Allah ini sebagai zat yang memproduksi keburukan. Ya. atau yang ditonjolkan itu kahernya Allah, kemarahannya Allah, murkanya Allah. Nah, murkanya Allah itu adalah apa namanya dalam situasi-situasi yang pengecualian. Dalam kondisi biasa dalam zatnya dia itu Jamal dia itu memaafkan dan di sini diisyaratkan luar biasa di ini. Ya dalam doa ini, Ya yu'akhid bil wahai zat yang tidak menghukum atas kejahatan seseorang, kejahatan apapun nggak langsung dihukum, langsung spontan dihukum, ditunda diberi waktu. Lihat penjahat-penjahat itu bukan pertama kali berbuat jahat langsung ketangkap, biasanya kesekian kali. Kena apesnya itu kesekian, akhirnya ketubruk lah, akhirnya kena inilah Itu bukan langsung itu berarti. Itu. Saya belum temukan ada pengalaman orang begitu mencuri, langsung ketangkap langsung mati. Biasanya itu sudah kambuhan-kambuhan ya kan. Itu ada sir di situ, ada rahasia Allah, ada kelembutan Allah. Lihat anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, gak langsung dihukum. Nanti, nanti itu udah, baru nanti kena akhirnya. Meskipun kita tahu salah satu dalam keterangan... Salah satu adab ya Allah enggan untuk menunda itu adalah kurang ajar terhadap orang tua. Itu mau sholat berapa kali 100 kali ibadah sebanyak apapun, gara-gara satu ucapan tidak baik kepada orang tua, minyak itu orang tua bisa habis. Ya, berapa banyak anak-anak yang sengsara, sengsara hidupnya, rezekinya sulit dan lain sebagainya karena bermasalah dengan orang tuanya. Nah walam yahdi Allah tidak pernah menghilangkan tutup ya berusaha terus menutupi dosa hambanya terus ditutupi terus betapa sayangnya Allah swt seperti seorang ibu begitu sayangnya cintanya kepada anaknya ketika anaknya ada orang mengatakan anaknya begini-begini langsung ditutupi nggak mungkin itu bukan anakku nggak mungkin anakku seperti itu. langsung ditolak nggak mau menerima dia kalau ada orang mengatakan buruk terhadap anaknya Kenapa? Karena kecintaan yang luar biasa ibu itu terhadap anaknya. Begitu juga Allah swt terhadap bapanya. Ditutup terus ditutupi terus ditutupi terus. Orang lain aja yang lihat jengkel. orang kok masih masih hidup masih ini masih dapat rezeki masih ini. Padahal tiap hari bikin masalah terus. Nah, ya ya di malafiah Hasanatajausin luar biasa pujian Allah swt kepada Allah yang maafnya tidak terbatas yang luas malafirahnya. Ya, ini kalau doa ini kita perhatikan kita hayati, ya. kita akan bisa bersyukur kepada Allah Swt. Ya Mukhtadyan bin Niam, Keblastih Kau Kiai ini bicara tentang Hamdalah. Ya. Allah Swt. Selalu mengucurkan nikmatnya tanpa peduli orang ini berhak atau nggak menerima nikmat itu, layak atau tidak menerima nikmat itu. Nah dan pada akhirnya minta apa? Anla <laughs> ya Allah selamatkan aku dari azabmu ya Allah, dari siksamu ya Allah. Maka neraka itu adalah lapisan ya, atau ekspresi kebencian Allah kepada hambanya yang memang tidak mendapatkan Sangking luar biasanya dosanya, ya dia enggak dia mendapatkan adab dari Allah sampai masuk neraka. Ya kok gak bisa Allah dengan begitu luasnya kok nggak? Kenapa orang ini kok bisa masuk neraka ini ajaib Kalau ada manusia masuk neraka ini sudah ajaib Melihat rahmatnya Allah yang luar biasa Sampai setan itu berharap melihat betapa besarnya rahmatnya Allah Dia berharap mendapatkan suatu saat Dia akan diampuni oleh Allah SWT Karena saking taunya betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu SWT Nah ini doa yang luar biasa menurut saya Dan ada kaitannya ya Kandungannya ya dengan uh, surat Al-Fatihah yang sedang kita kaji. Nah, tentang sanad doa ini saya tadi meneliti sedikit ya. Tentang apa namanya. Uh, sanad doa ini ada yang mempersoalkan. Dibilang ini sanatnya. nggak benar lah. Apa namanya. Uh, tidak mausub, tidak terpercaya. Bahkan dilemahkan. Tapi menurut saya untuk menilai kebenaran suatu hadis ya. Yang kandungan itu dinisbatkan kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Menurut saya salah satu apa? Salah satu parameternya itu penting untuk kita punya parameter timbangannya. Timbangannya apa? Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang ada dalam Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan rahmat Allah menunjukkan keluasan rahmat Allah. Itu enggak, masuk. Kita terima ya seperti hadis-hadis tentang akhlak enggak usah terlalu detail ini yang menyampaikan siapa perahu siapa hati-hati akhlak itu mengajak orang kepada kebaikan nggak perlu terlalu detail nggak masalah kita terima nah hati-hati seperti ini yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah nggak masalah dan Allah memang Mengganjar hambanya luar biasa ya kalau saya mau sebutkan fatdoilnya nanti habis waktunya ini nanti pada pertemuan-pertemuan kalau memang diperlukan kita akan sebut ya keutamaan-keutamaan apa namanya yang disebut dalam riwayat dalam hadis tentang apa hadis ini apa keutamaan doa ini <tuh> ya luar biasa ya saya sedikit saja ya di sini saya syaratkan ya kata nabi di situ ya, an andaikan para malaikat berkumpul di tujuh langit dan tujuh bumi, untuk mereka bisa menggambarkan berapa besar pahala ya, membaca doa ini, sampai hari kiamat, mereka tidak akan mampu menyebut sebagian saja dari apa namanya, fadilah doa ini. Luar biasa. Ya. Oh. Sekarang kalau melihat, wah, juga mungkin, masuk hanya baca doa berapa baik itu, beberapa katakanlah empat, lima baik itu, kok mendapatkan fadilah seperti itu. Dan maksudnya panjang itu. Keutamaan-keutamaan ini disebut tapi ingat ya, Aki, ya, orang-orang Sufi selalu bilang begini, kalau Anda bekerja dengan Al Karim itu nggak ada hal yang sulit. Allah Karim, ya kan? Dan agama Islam ini adalah agama dibawa turun dari apa? Min bin Karim ilar Rosulul Karim, salah satu nama Rasulullah itu Karim. Karena Rasulullah ini ejawanta, tajali sempurna, penampakan sempurna dari karomnya Allah SWT. Dari kedermawannya Allah SWT. Ya kan? Itu Rasulullah sampai dikatakan Al-Quran turun. Taha ma'anzalna alaikal Qur'ana hey, Ya kan Nabi, ya Rasulullah, Al-Quran ini turun bukan untuk kamu membuat kamu sengsara kamu hampir tiap hari mikirin umatmu supaya kamu kepingin tidak ada satupun dari umatmu ini yang masuk neraka. sekarang orang sekarang mengaku lebih sayang daripada Rasulullah ya nganggap hanya orang yang masuk surga itu yang sependapat sama dia yang masuk kelompoknya yang lain di luar surga. lo kamu dari Nabi kamu ingat ikut sabar kamu ini. kamu ngikuti siapa? kalau ngikuti Rasulullah Rasulullah se kepingin setiap umatnya nanti ketika Rasulullah di Tawar ya Allah syafa'atul kubroh, ya kan? Walasau fayuti karobbuka fatardo, apa yang diminta oleh Rasulullah? Ya Allah, aku minta tidak ada satupun dari umatku yang masih di hatinya bertauhid kepadamu, masukkan, tolong masukkan ke dalam surgamu. Itu permintaan Rasulullah. Ya, karena sayangnya Rasulullah kepada ya